Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِبَةً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ قَوْلًا سَدِيدًا لَكُمْ ويغفر لَكُمْ ومن يتع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فاز Hadin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi rahimani Alhamdulillah tidak henti-hentinya kita memuji Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua Dengannya nya kita di kesempatan sore hari ini bertemu dan berjumpa di sini salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membahas sebuah judul pembahasan Sebagaimana yang dimaklumi di pengumuman Yang kita bahas adalah Keajaiban Istighfar Setiap kita Bahkan seluruh Ada Adam Itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baginya Dosa Yang dia akan jatuh di dalamnya Dan kemaksiatan. Yang dia akan lakukan, tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Bahkan orang-orang soleh, bahkan orang-orang soleh, bukan hanya orang jahat yang melakukan dosa, orang soleh pun itu sudah ditakdirkan ada dosa yang dia sering dia lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghukum ya'khudh menyiksa manusia karena sebab setiap dari kedoliman yang mereka lakukan Kedoliman maksudnya dosa Dan maksiat Maka Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi ini Satu Yang melata pun. Akan tetapi Allah mengakhirkan Sampai waktu yang telah ditetapkan Ini pengab pengabaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya Anas, an yang namanya manusia, itu ditakdirkan kepadanya dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirkan siksaannya sampai waktu yang telah ditentukan. Lebih tegas lagi, apa yang datang dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memusnahkan kalian. Ini pemastian namanya, pasti kita jatuh dalam dosa. Karena kalau kita tidak melakukan dosa, Allah akan menghilangkan kita. Setelah itu Allah akan mendatangkan kaum lagi. Yudnibun, mereka jatuh dalam dosa. Kemudian setelah berdosa mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dirawatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi kata Nabi SAW katakan, "Kutiba ala bin Adam nasibu minaz zina." Telah Ditentukan Terhadap anak Adam Bagiannya Nasibnya Dari zina Zina termasuk dosa Jadi itu semuanya telah ditentukan Setelah itu Nabi mengatakan Mata ada zinanya Itu dengan memandang Telinga ada zinanya Itu dengan mendengar Lisan ada zinanya Itu dengan berbicara Tangan ada zinanya Dengan menyentuh Kaki ada zinanya Dengan melangkah Hati pun ada zinanya Dengan membayangkan dan menghayalkan Serta menginginkan Ini Nabi katakan kutiba Telah ditentukan Tidak bisa Seandainya walaupun kita pergi tinggal di gunung yang tidak ada perempuan yang sama sekali Itu sudah ditentukan Ada bagian-bagian Yang sudah ditentukan Kita pasti jatuh dalam dosa Makanya dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam at tirmidzi oleh Syahabani Rahmahullah Dari Anas bin Malik anhu, Kullu bini Adam khatta'un setiap yang namanya anak Adam, anak antum, ikwan akwat sekalian, itu kata Nabi, itu pasti ada koto, ada dosanya. sebaik-baik orang yang melakukan dosa yang bertobat. Tidak ada di antara kita sesoleh apapun orang yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Bahkan dalam hadith yang lebih aneh lagi nih dalam hadith yang diriwayatkan Imam Tabrani, disahihkan oleh Syaikhul Banin rahmatullah dari Abu Abbas Nabi saw. wasallam katakan, mamin abedin mu'minin. Ini masalahnya ini hamba yang beriman. Kata Nabi SAW, Tidak ada seorang hamba yang beriman pun, kecuali pasti dia punya dosa yang biasa dia lakukan. Hanya saja, kan kita tidak ada yang tahu masing-masing dari dosa kita. Tidak ada seorang pun dari kita ada dosa yang biasa kita lakukan. Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya. Seandainya dosa itu punya bau kata sebagian salaf. Tidak ada orang yang, yang mau dekat sama kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya kasih sayangnya Allah tutup dosa itu dari kita. Dengan demikian karena sudah pasti seperti itu. Sebagaimana dalam ayat dan hadis yang kami baca itu sebagai pendahuluan. Kita juga tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ketika antum berdosa, bukan berarti selesai. Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengasihi kita. Ada ibadah. Yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah. Dari. Dosa dan maksiat kita seorang hamba jatuh dalamnya. yaitu ibadah istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala selalu membukakan untuk kita pintu istighfar. Pintu maaf. Pintu pengampunan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kull li'ibadiyan ladhina ala anfusihim katakan Bayi muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas telah berbuat melampaui batas atas diri mereka sendiri Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampuni seluruh dosa, apapun itu. Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu wal Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu kata Allah selanjutnya, wa anibu ila rabbikum. Maka kembalilah kepada rob kalian. Sebesar apapun dosanya, mari kembali kepada Allah Subhanahuwataala. Ini ajakan dari Allah. Wa anibu ila robikum. Kembalilah kepada Rob kalian. Wa aslimulah dan berserah dirilah hanya kepadanya. Sebelum datang siksaan Kepada kalian Kemudian setelah itu Kalian tidak akan bisa ditolong lagi Jadi yang aib Bukan kita jatuh dalam dosa Itu dosa Dan kita tidak ada seorang pun selamat darinya Yang aib itu kita tidak kembali bertobat kepada Allah Kita merasa kalau sudah jatuh dari dosa Sudah Iya Terlanjur saya, tidak Kita pasti berdosa Tidak ada yang terjaga Dari kita Dari umat Nabi Muhammad SAW Bahkan dari umat manusia Tidak ada yang terbebas dari dosa Bahkan tadi ada adik ada dosa, rutin kita lakukan bahkan rutin kita lakukan bahkan tapi bersamaan dengan itu Allah ajak kita untuk kembali kalau jatuh dalam dosa kembali kepada Allah Wa anibu ila rabbikum kembalilah kalian kepada rob kalian Kembali, kalian kepada rob kalian, wa aslimulah dan berserah dirilah kepadanya. Kapan selama kita hidup ini, sebelum datang satu hari, kita tidak bisa lagi ditolong dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di ayat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala katakan Kul Sama bunyinya Tadi diperintahkan untuk berkata kepada Umatnya itu Nabi Muhammad SAW berkata kepada kita Sama juga di ayat ini Katakan Kepada umatmu wahai Muhammad Innama ana basharum mitlukum yuha ilaya. Saya ini Kata Nabi SAW Digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Katakan tiada yang ini adalah manusia semisal kalian, tapi diwahyukan kepadaku wahyu, belum Nabi Rasulullah. Apa wahyunya? Di antara wahyu Allah Subhanahu Wa Taala an nama ilahukum ilahu wahid. Bahwasannya sembahan kalian adalah sembahan yang satu. ilai maka beristiqomalah di atas hal itu itu perintah pertama waslafiru dan beristighfarlah digandengkan perintah untuk beristiqomah dan setelahnya perintah untuk istighfar karena seistiqomah apapun kita semua kita sudah lakukan. Kita berjenggot, kita tidak isbal Solah lima waktu kita jaga Keluarga kita juga alhamdulillah Sama-sama dengan kita Ketahuilah pasti ada kekurangan Makanya setelah perintah istiqomah Ada perintah untuk beristighfar Ada perintah untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula di ayat yang lain Dan beristighfarlah kepada Allah Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun Lagi maha penyayang Perintah Beristighfarlah Kepada Allah ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah menyatakan bahwa kita pasti jatuh dalam dosa Nabi SAW menyatakan bahwa kita pasti jatuh dalam dosa Pasti Tapi Ketika sudah dinyatakan itu Kita diperintahkan untuk beristighfar Makanya nanti tuh yang disiksa oleh Allah Bukan yang tak Iya Bukan yang tak berdosa Tapi yang tak beristighfar dari dosanya, ketika dia berdosa, ketika dia berdosa, ini bahaya. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu tobat itu selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan untuk kita, pintu tobat. Selalu Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk kita Sampai Ruh kita Sampai ke kerongkongan kita Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW Kata beliau abdi malam Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya hamba Selama belum Nyawanya sampai ke tenggorokan, sampai di situ. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan senantiasa serta selalu untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan jalannya para Nabi dan Rasul. Mereka yang dijaga oleh Allah dari dosa dan maksiat Itu ciri dan sifat mereka itu selalu bertobat Kita bisa melihat manusia yang pertama Bapak kita dan ibu kita Hawa Adam dan Hawa Ketika keduanya berdosa Memakan Pohon yang terlarang Memakan Pohon yang terlarang Apa langsung setelahnya Kala, rabbana, anfusana, wa illam lana, naminal Keduanya berkata Siapa ini? Adam dan istrinya Rabbana rob kami Dhalamna sana Kami telah mendolimi diri kami sendiri Karena orang yang berdosa itu Tidak ada orang lain yang dia susahkan atau dhalimi Itu dia susahkan dirinya sendiri Seorang suami kalau berdosa Dia susahkan dirinya sendiri Istri kalau dia berdosa Dia juga yang susah Makanya beristighfar itu tidak diwakilkan ke orang Tidak bisa diwakilkan kita harus beristikfar sendiri. Lihat ini Adam alaihi salatu wasalam, Rabbana zalamna anfusana wa irqami Kami telah menggolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, lanakunanna minal qasirin. Kami akan menjadi orang yang merugi. Lihat nabi yang pertama Allah langsung ciptakan dia dari tangannya. Butuh pengampunan Allah, apalagi kita. Kita lihat lagi Nabi Nuh, rasul yang pertama. Rasul yang pertama, ketika beliau meminta pernah jatuh dalam satu kesalahan, dia minta kepada Allah. Untuk menyelamatkan anaknya Yaitu saat banjir bandang Anaknya tidak ikut di perahu Karena memang tidak ikut Kedakwanya Nabi Nuh Nabi Nuh meminta kepada Allah Untuk selamatkan anaknya Supaya naik di perahu Walaupun waktu itu anaknya Memilih pergi ke gunung Dia bilang saya akan Berlindung di gunung Itu permintaan Salah karena tidak ada yang bisa selamat Kecuali diselamatkan oleh Allah Karena kalau tidak naik di perahu Berarti dipastikan binasa Setelah tahu kesalah kesalahannya Belum sadar dan Langsung belum berkata Qala rabbi inni a'udhu min, Ya qala rabbi inni bika An alama ma bihi ilm Wa illa tagfirli wa tarhamni akun minal dia berkata Nabi Nuh Rabbku saya berlindung kepadamu dari meminta hal yang saya tidak punya ilmu tentangnya Jikalau engkau ya Allah tidak mengampuni saya dan merahmati saya Saya akan termasuk orang-orang yang merugi Nabi Nuh Demikian pula belum berkata di ayat yang lain Tadi itu belum meminta untuk dirinya Di ayat yang lain Belum memohon untuk diselamatkan Dan diampuni juga Orang-orang yang beriman yang lain Yang beriman bersama beliau Beliau berkata Rabbi firli wali wali daya. Waliman dakola baytiya mu'minan Walil mu'minina wal mu'minaan Rabku, Ampunilah saya Dan siapa saja yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman Untuk orang-orang beriman laki-laki Dan untuk orang beriman perempuan Nabi Ibrahim Khalilur Rahman orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga meminta sangat tomak sangat berharap kepada pengampunan Allah. Dia berkata walladzi atmahu ayaghfiro li khotiyati yaumuddin Dia Allah yang paling saya berharap Kepadanya Agar Mengampuni kesalahan-kesalahanku di hari pembalasan Nabi Musa AS Kalimur Rahman Allah langsung berbicara kepadanya dia Nabi Allah, Rasul Allah, tapi juga berkata Robbi ini dalam tunafsi Fagfirli Fagofarolah lahir Robku, saya telah mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah saya, maka Allah mengampuninya. Innahu huwal rahim Sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampu lagi maha penyayang Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampu lagi maha penyayang Dan Nabi kita Muhammad SAW, Tentunya Sangat banyak dalil Belum menganjurkan kepada kita Dan juga belum mencontohkan Perbuatan itu Misalnya contohnya Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rahimahullah Nabi kita Muhammad SAW Pernah bersabda Ya Yuhannas Tubu ilallahi Fa inni atubu fil yaumim ilaihim Atamarrah Wahai sekalian manusia Bertobatlah kepada Allah Sungguh saya bertobat kepada Allah dalam sehari itu seratus kali. Ini Nabi nih, yang dia kalau dibandingkan dengan kita, kita sudah tahu bersama. Belum dijamin, sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang. Tapi bersamaan dengan itu belum beristighfar dalam sehari seratus kali. Belum bersifar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehari seratus kali. Setelah sebelumnya beliau katakan ayuhanas tubuh ilallah. Wahai manusia bertobatlah kepada Allah. Wahai manusia bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dalam riwayat Imam Muslim. Belum berkata Sungguh Hatiku Pernah lalai Dari zikir kepada Allah Ini Nabi SAW Dan sungguh Saya bersikbar Kepada Allah dalam sehari Sebanyak 100 kali Kita tidak tahu berapa lalainya hanya diri kita yang tahu Setelah sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu Hari ini Sangat banyak kelalaian kita Hari kemarin Demikian pula di hari-hari sebelumnya Tentunya kita lebih butuh dan lebih perlu Untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lebih banyak daripada Nabi kita s.a.w Dan istighfar ini Memiliki kelebihan yang sangat banyak, banyak keajaibannya kalau kita mampu dan diberikan taufik untuk beristighfar. Karena istighfar itu butuh taufik dari Allah, butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelebihannya, keunggulannya tidak terhitung. Saking banyaknya, kita akan sebutkan di sini beberapa ajaban daripada beristighfar itu sendiri Istighfar itu membawa keberuntungan kepada kita Orang-orang yang beristighfar Ketika kita berdosa Kita sadari bahwa kita kurang Kemudian kita katakan Asafirullah As Wa atubu ilaih. Maka kita dijamin pasti bahagia Dunia akhirat Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Watuibu tuflihun." Bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seluruhnya kalian wahai orang-orang beriman, la'allahum tuflihun agar supaya kalian bahagia, agar supaya kalian beruntung. Orang yang beristighfar Tidak akan pernah merugi Orang yang selalu bertobat dari dosanya Itu tidak akan pernah merugi Di dalam kehidupan dunia ini Demikian pula Ketika Dia wafat Beristighfar serta bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di antara kelebihannya, keajaibannya, kita akan mendapatkan kenikmatan dalam hidup dunia ini. Sampai kita dapat, itu dijamin. Yang menjaminnya Allah, pencipta kita semua Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan beristighfarlah kalian kepada Rob kalian. Kemudian bertobatlah kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Kemudian, bertobatlah kepadanya. Niscaya, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mataan hasanah, kenikmatan yang baik kepada kalian. Makanya, pernah dinukil dari Al-Hasan Al-Basri, Allah, belum pernah ditanya, ada orang datang bertanya, wahai Al-Hasan, saya adalah orang yang tidak diberikan keturunan." nasehatkan kepadaku apa yang harus saya lakukan supaya dapat keturunan. Seorang lagi datang wahil Hasan al Basri, saya kami kekeringan di tempat kami sehingga menyebabkan kesusahan banyak harta dan hewan yang mati. Jawabannya belum jawab kalian beristighfar. Karena dengan beristighfar ini kita akan mendapatkan banyak nikmat. Bahkan bukan hanya sekedar nikmat, tapi nikmat yang baik. Ini Allah yang menjaminnya. Allah Subhanahu wa taala menjaminnya. Yu'tiukum mata'an Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian kenikmatan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya kepada setiap yang berbuat baik Orang yang bersifat Di antara Keajaibannya Itu akan Mendapatkan kelapangan dalam rezeki Kalau rezeki kita kurang Itu karena sebab dosa kita Di antara sebabnya Walaupun ada orang tidak berdosa, tetap juga rezekinya kurang. Tapi diantara sebab rezeki berkurang itu karena dosa kita. Maka ada yang beristighfar, Allah Subhanahu Wa Taala akan melapangkan rezeki kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataannya Nabi Hud, Alisolatuh kepada kaumnya wa yakum. Ina, wa yakum. Istiakbiru Rabbakum summa tubuh ilaih Yursilis sama alaikum midarara Wa yazidikum kuwatan ila kuwatikum Wahai kaumku Beristighbarlah kalian kepada Rabb kalian Kemudian bertobatlah kepadanya Maka Allah akan menurunkan kepada kalian hujan Dan Allah akan menambah kekuatan bersama kekuatan yang kalian miliki jadi, kalau kita sudah kuat dengan beristighfar, kekuatan kita akan bertambah. Ini di samping rezeki, turun hujan yang banyak, hujan yang berberkah. Demikian pula, ini yang dikatakan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, kata fa, beliau, "Fakultus Sang Rabakum, Inna kana Goparo." Saya katakan kepada kaumku Beristighfarlah kalian kepada Rob kalian Sungguh Rob kalian adalah Maha pengampun Setelah itu kalau kalian beristighfar Yurusilis sama Alaikum medera Hujan akan turun kepada kalian Wayum didukum bi amwal Allah akan menghamparkan kepada kalian Berupa harta Wabanin dan anak keturunan Dengan beristighfar Harta kita akan banyak dengan beristighfar, kita akan diberikan keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan, memberikan kepada kalian kebun-kebun, dan Allah akan memberikan kepada kalian di antara kebun itu ada sungai yang mengalir. Ini keutamaan dalam beristighfar orang yang beristighfar dan tentunya ini tujuan pokok kita dalam beristighfar itu tentunya akan mendapatkan pengampunan dari dosanya dan itu sudah dijamin Siapa saja yang berdosa kemudian dia beristighfar maka Allah Subhanahu wa taala jamin akan mengampuni dosanya Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ila Allahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Tobat yang sebenarnya. "Asa rabbukum ay yukaffiru kata Allah. Semoga dengan itu Mudah-mudahan dengan itu Orop kalian mengampuni dosa kalian Dan akan memasukkan kalian dalam surga Yang mengalir di bawah sungai-sungai Ini istighfar Dengannya dosa kita akan terampuni Dan ini tujuan pokok kita yang lain itu hanyalah tambahan Akan ikut ketika kita beristighfar Dan itu adalah janji Allah Dan Allah tidak akan pernah menyelidiki janjinya Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani Di Hasan Qalil Assyi al Kata Nabi S.A.W Sungguh tukang catat malaikat yang menjaga amalan kita yang di sebelah kiri itu kata Nabi saw betul-betul mengangkat Penanya Selama enam jam Dari seorang hamba Yang muslim Yang bersalah Jika dia menyesal Dan mohon ampun Kepada Allah dalam enam jam ini Maka Dia akan membuang penanya Dan tidak mencatatnya sebagai dosa tapi jika tidak beristighfar segera, maka akan dicatat satu berdosa, satu kali berdosa. Ini keajaiban istighfar. Dosa yang kita lakukan itu tidak jadi dicatat. Ini mungkin yang terbesar yang pernah kita dengar. Jadi antum melakukan dosa, itu tidak langsung dicatat. Selama 6 jam, kalau antum menyesali atas kekurangan antum itu, dalam kurung waktu ini itu tidak jadi dicatat. Luar biasa istighfar itu. Ini hadith Hasan, riwayat Imam at beronilah dari Abu Umamah, al kemudian. Di samping itu, kalau kita selalu beristighfar, istighfar itu adalah akan mengangkat dan melolak musibah. Kalau kita mampu beristighfar dan diberikan taufik untuk beristighfar, itu di antara sebab Musibah bencana diangkat oleh Allah subhanahu wa taala dan ditolak oleh Allah subhanahu wa taala dari kita. Kata Allah subhanahu wa taala dalam Alquran, Wa Allahu dan Allah subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka selama mereka berisipan dan bentuk siksaan Allah di dunia ini adalah kita mendapatkan musibah demi musibah. Dalam kehidupan ini, dan di sini katanya, Allah tidak akan menyiksa kita selama kita beristighfar. Istighfar di Dia mengampuni dosa, dosa itu tidak jadi dicatat. Kalau kita jatuh di dalamnya, Dia juga akan menjadi sebab bersihnya hati kita, akan menjadi sebab bersihnya hati kita, yang mana kalau hati kita bersih, baik maka seluruh anggota badan kita ini akan baik dan bersih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi serta di Hasan oleh Al-Albani rahimahullah. Innal mu'mina idza adna bakanat nuqtan kanat nuqtatun sawda fi qalbihi Sungguh seorang hamba yang beriman kalau dia berdosa maka akan ada titik hitam di hatinya. Jadi setiap berdosa itu akan dititikkan di hatinya titik hitam. <tik> kalau dia bertobat. dia kembali dari dosanya itu. Dia cabut dirinya dari dosanya itu dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibersihkan hatinya. Yang membersihkannya Allah Subhanahu wa taala wa in Kalau dia tambah dosanya Makan akan ditambahkan titik hitamnya Sampai kadang titik hitam itu menguasai hatinya Menguasai hatinya, menutup hatinya Ini fungsi keajaiban dari Besifar Bisa membersihkan hati kita Dan ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Ia menciptakan kita dan juga mentakdirkan dosa atas kita. Ia mentakdirkan dosa atas kita. Makanya siapa yang ingin selamat adalah tentunya dia akan selalu beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit dari keutamaan beristighfar. Dan masih banyak lagi yang lain. Yang mana tadi itu beberapa yang kami sebutkan itu untuk mewakili bahwa beristighfar ini keajaibannya itu akan menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia. Dan juga akan menyelamatkan kita dalam kehidupan akhirat Semua dari kita pasti ingin bahagia dunia dan akhirat Kita ingin tentunya untuk hidup bahagia Tidak mau hidup susah ndak ada seorang pun dari kita. Cuman kadang kita ndak tahu bagaimana caranya supaya kita bisa hidup bahagia. Ini diantara caranya. Kalau antum jatuh dalam dosa, segera kembali kepada Allah. Karena yang membuat kita susah adalah ketika kita berdosa dan kita tidak beristighfar. Di antaranya. Di antaranya. Ini adalah rahmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mentakdirkan bahwa kita pasti dosa, tapi bersamaan dengan itu Allah membukakan pintu istighfar kepada kita. Yang mana keutamaannya bukan hanya sekedar menghapus dosa kita, tapi juga memberikan dampak yang lain. Seperti apa yang kita sebutkan tadi. Ini yang kita bisa sampaikan kita cukupkan sisa waktu 10 menit ini kita pakai untuk tanya jawab. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, boleh langsung, boleh juga pakai kertas. Baik, kita masuk di tanya-jawab. Pertanyaan pertama, ketika anak kita diberi uang atau makanan oleh orang lain, apakah ada hak bagi orang tuanya untuk memanfaatkannya? Ya kalau anak kasih, untuk kita orang tua ada hak. Karena apa yang dimiliki oleh anak itu juga dimiliki oleh orang tua. Karena anak dan apa yang dia punya, itu punya orang tuanya. Anak dan apa yang dia punya, itu adalah punya orang tuanya juga. Kata Nabi SAW, Anta wa maluk li abik, kamu dan hartamu punyanya bapakmu. Kamu dan hartamu punyanya bapakmu. Ya kalau ada punya anak punya harta, kemudian bapaknya ambil, itu punyanya bapak. Ya, tapi bagaimana? Ini kan anak yang kerja, betul. Kamu bisa nggak kerja kalau bapak yang kamu ndak ada? Kan begitu? Itu menunjukkan bahwa punyanya anak itu adalah punyanya orang tua. Punya orang tua. Ketika anak dikasih sesuatu Orang tuanya ambil Tidak apa-apa. Itu tidak mengapa Ini ada pertanyaan Bagaimana hukum Mengikat rambut Saat sholat dan Mandi janabah bagi wanita Berarti ada dua Hukum mengikat rambut saat sholat itu dilarang dalam syariat, dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Benabas radhiyallahu taalaanhu ketika beliau berkata, Umiron Nabi Shallallahu Sallam ayys judah sabati aada, Nabi Shallallahu Sallam memerintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota sujud. Nabi sebutkan tujuh anggota sujud itu. Jidat dan belutunjuk hidungnya, kedua lutut, kedua tangan, dan kedua ujung kaki. Itu semuanya tujuh. Setelah itu kata Nabi SAW, Walayakub fasha'rohu walasyabah. Ini kata Nabi SAW, jangan dia mengikat rambutnya dan jangan dia melipat pakaiannya. Jangan dia mengikat rambutnya dan jangan dia melipat pakaiannya. Yaitu rambut enggak boleh diikat dan pakaian ndak boleh, lengan gini ndak boleh dilipat saat salat Demikian pula celana ndak boleh dilipat saat salat ini larangannya. Jadi, memang kita diperintahkan untuk sujud di atas tujuh, tapi kalau rambut panjang, kemudian kalau laki-laki rambutnya menutup jidat, tidak ada masalah. Itu kan dilarang untuk mengikat. Perempuan juga seperti itu, sama juga dilarang mengikat rambut saat sholat, kecuali kalau dia tidak ikat, rambutnya akan keluar dari jilbabnya. Ya, tidak bisa dia jaga rambutnya. Maka ya dia ikat karena ada maslahat itu. Karena kalau rambut keluar dari jilbab saat salat batal salat. Batal salat. Makanya dia ikat kalau memang akan keluar dari jilbabnya kalau dia enggak ikat. Adapun mengikat rambut ketika mandi junub bagi perempuan boleh. Enggak apa-apa dia buka ikatan rambutnya saat mandi junub. Itu pernah ditanyakan oleh Ummu Salamah Rasulullah Taala Anha kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia jelaskan dia adalah seorang wanita yang lebat rambutnya tebal. Dia katakan apa angkut dua janabah. Apakah seharus membuka ini rambut ketika madi junub itu kepangannya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah tidak dan Nabi katakan inna ma'ayat fikian ala hatayat sungguh cukup bagimu untuk siram di atas kepalamu tiga kali siram maka kamu telah suci ini menunjukkan tidak perlu dia buka tidak perlu dia buka itu alam Bagaimana makna dari memohon rahmat Allah Saya kira jelas memohon rahmat Allah artinya memohon kasih sayang Allah Iya Untuk diberikan kepada kita Karena kita butuh rahmat Allah dalam kehidupan dunia ini Bagaimana hukum jika kita sms atau chat di wa dengan Bismillah, lalu dibalas chat atau sms tersebut dengan wa Bismillah? Kalau dengan Bismillah sunnah memulai pesan dengan Bismillah, karena Nabi saw ketika belum menulis surat belum mulai dengan Bismillah. Ada pun dibalas juga Wa bismillah nggak tahu Iya Kalau pakai wa ya. juga ya. ya. Ini ada pertanyaan berikutnya Tolong nasihatnya ustad Bagaimana kalau seorang istri yang duluan hijrah Mengenal sunnah daripada suami Alhamdulillah Iya puji Allah karena hidayah itu mahal Tidak bisa dibeli dengan harta Dan tentunya karena Suami kita tidak kenal Iya dakwah, iya butuh kesabaran Butuh Kesabaran Karena kadang Kita menginginkan sesuatu dari suami Baik Menginginkan kebaikan untungnya Tapi suami tidak melakukannya Maka kita butuh kesabaran Butuh kesabaran kita mendoakan hidayah, untungnya, dan tetap melayaninya sebetulnya dengan sebab itu. Nanti dia juga akan ya mengenal kebaikan seperti yang kita kenal. Ini ada pertanyaan berikutnya: bagaimana hukumnya menggunting rambut bayi? Dan menimbang Lalu dibelikan emas Sesuai berat rambut bayi tersebut Sunnah Hukumnya Sunnah hukumnya Dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Bagi orang yang mendapat karunia Seorang anak Semuanya dilakukan di hari ketujuh Sebagaimana dalam Susunan hadis Dipotongkan kambing untungnya, Dipotongkan rambutnya Dan ditimbang Ya nilainya nanti disedekahkan berupa nilai perak bukan emas nilainya perak bukan emas kemudian berikutnya bagaimana hukumnya memakan makanan yang biasa tersisa di mulut atau gigi pada saat sholat terus adakah kadar atau ukurannya makanan tersebut Ustaz, iya Pertama, hukum memakan makanan dalam solat itu membatalkan solat Kadarnya adalah yang bisa dilafatkan, yang bisa dipisahkan dari air ludah. Kalau bisa dipisahkan, maka wajib dikeluarkan. ndak boleh dimakan dengan sengaja. ndak boleh dimakan dengan sengaja. Kalau bisa dilafatkan, dipisahkan dari ludah. Kita harus keluarkan. Iya, kita harus keluarkan. Iya. Bismillah, apakah Ustadz ingin menikah lagi? Tidak Iya, yeah. Saya tidak mau menikah lagi yeah. Ini saja satu kasihan Sering ditinggalkan dakwah Apalagi mau tambah Jadi saya nyatakan Saya tidak mau menikah lagi Aneh-aneh pertanyaan, ya. Alhamdulillah, iya. Antum kira saya santai-santai, He, Alhamdulillah, ndak enak jadi istrinya Ustadz. Iya, buat marah-marah. What? Iya, iya, santai-santai, iya ndak enak itu jadi istri Ustadz, untuk tahu misalnya saya, Alhamdulillah banyak kegiatan Itu jam 8 kalau di Makassar, itu kalau ndak ada taklim subuh Jam 8 itu harus di tempat ngajar, jadi keluarnya sebelum jam 8 Pulang duhur, karena ngajarnya sampai duhur Pulang duhur istirahat sedikit itu pun ndak sama istri tapi bersama kitab Karena harus meroja Mengulang untuk ngisi sebentar Meroja Tidur sedikit Keluar lagi untuk ngisi maghrib isya Setelah isya Nge-maghrib isya ngisi di umum Setelah isya Ngisi di pesantren lagi Pulang Anak istri sudah tidur Itu setiap hari Jadi Iya Apa yang untuk mengharapkan dari saya <tuh> Makanya saya bilang memang Saya tidak mau menikah lagi Karena ini kasihan Satu saja kasihan Banyak haknya yang saya telantarkan Tapi saya sudah minta izin Karena kita itu Resikonya menjadi suami istrinya Menjadi istrinya Ustadz. Iya Sedikit waktu Iya Alhamdulillah. Mana yang lebih didahulukan, belajar ngaji atau belajar tauhid? Iya. Belajar ngaji yang membuat solat kita sah dan kita belajar tauhid yang membuat Islam kita sah. Dua-duanya dijalankan. Dua-duanya dijalankan. Jadi kita belajar tauhid dan juga belajar ngaji. Dan juga belajar mengaji Ketika orang Pernah menyakiti orang tuanya Dan tidak sempat memohon maaf Kepadanya yang, man, yang mana Orang tua sudah meninggal Dan orang tersebut Sangat menyesalinya dan bertobat Masih adakah kesempatan Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dan apa yang bisa dilakukan agar bisa menutupi yang telah lalu Masih ada Disebut oleh Nabi SAW Nanti ada dua perkara yang bisa dilakukan oleh anak Dalam hadits Abu Hurairah kata Nabi SAW Ida matal insan in kota min amalihi Apabila seorang itu meninggal maka terputus amalannya kecuali tiga Dari tiga ini ada yang bisa dilakukan oleh anak Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam... Sodakotun jariah... Sedekah yang terus mengalir... Ini bisa dilakukan oleh anak... Untuk orang tuanya... Apa dalilnya? Ada hadir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain... Ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata... Ya Rasulullah... Ibuku meninggal... Mungkin kalau dia bisa berbicara... Dia akan bilang mau bersedekah... Apakah boleh saya bersedekah atas namanya... Kata Nabi SAW, sedekah atas namanya. Sedekah atas namanya. Ini sedekah umum. Tapi ada dalam lafad juga dikatakan ketika dia bertanya lagi selanjutnya. Sedekah apa yang bagus untuknya? Kata Nabi, kamu mengalirkan air. Galikan sumur untuknya. Itu kan terus mengalir. Atau yang semisal darinya yang manfaatnya itu terus dipakai. Karena sedekah jariah itu bermanfaat untuk orang yang telah meninggal. Itu pertama. Ini bisa dilakukan oleh anak. Yang kedua dan memang ini adalah memang anak yang disebut. Awaladun solehun yadulah Atau anak soleh yang mendoakannya. Antum bisa berbakti pada orang tua antum. Yang telah meninggal dengan cara selalu mendoakannya. Selalu memohonkan dan memintakan ampun untuknya. Ini yang masih bisa dilakukan. Yang ketiga, ilmu ubih Atau ilmu yang diambil manfaat dengannya. Tentunya yang ini agak sulit karena sudah meninggal. Karena harus dia pernah ajarkan ilmu. Kemudian ilmu ini bermanfaat. Ini agak sulit kalau yang ini. Tapi dua tadi itu bisa dilakukan. Dan itu sampai pahalanya untuk orang tua yang telah meninggal. Untuk orang tua yang telah meninggal. Wallah alam. Bagaimana hukumnya jika suami berpaham. Tasawuf. Tasawuf Tasawuf ya. Sedangkan istrinya sudah mengenal sunnah Sama hukumnya yang tadi Tidak apa-apa kita ajak coba suamita Untuk belajar Untuk belajar agama bermajelis ilmu Iya Selama suamita Walaupun pemahaman seperti itu Dia masih Islam selama dia jaga salatnya Dia masih muslim Selama dia jaga apa sholatnya. Kita tetap bersamanya Kecuali dia Meninggalkan sholat Maka ini fatwa para ulama kita adalah Kita harus meninggalkannya Karena kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja Dia kafir Tidak halal lagi kita bersamanya Iya Tapi selama dia sholat Tapi hanya saja dia belum kenal sunnah Bersabar bersamanya Sambil mengajaknya Untuk taklim dan belajar agama Serta mengenal sunnah Serta mengenal sunnah Hukum bertanya hukum bertanya kapan punya anak ke teman namun pertanyaannya terkadang membuat sakit hati contohnya kamu itu lemah kamu mungkin mandul apakah termasuk bertanya tentang hak Allah yang memberi anak iya ini kalau yang seperti ini, ya jangan kita bilang seperti itu di teman kita. Kamu lemah, ya kamu mungkin mandul, itu akan membuat sedih hatinya. Iya. Kalau ada teman kita yang seperti itu, kita harus kasih semangat. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Banyak dari orang yang sudah menikah, tua baru dapat anak, dan kalaupun tidak dapat, ya itu adalah takdir Allah. Karena Allah menjadikan akim, menjadikan mandul, siapa saja yang dikehendakinya. Ketika pernyataan kita itu menyakiti teman kita, maka pernyataan seperti itu, ya, dihindari. Dihindari. Bagaimana hukum maulid, Ustadz? Hukum maulid itu adalah bid'ah mungkaroh disepakati oleh imam empat. Hukum maulid, bid'ah mungkaroh. Tidak ada yang perselisihan dalam Madhab imam 4 Dia adalah bid'ah Karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW Tidak dilakukan oleh para sahabat Tidak muncul ini maulid Pertama yang mengadakannya orang-orang Syiarab itu Setelah itu dibesarkan oleh orang-orang sufi Itu maulid Itu maulid Hukumnya adalah bid'ah Tidak ada tuntunannya Apakah bisa beristiqfar sambil mendengar kajian? Bisa, ndak apa-apa. Cuman perlu kita tahu bahwa Allah tidak menjadikan hati kita itu ada dua. Hati kita tuh cuma satu. Artinya saat taklim ya kita bertaklim berfokus kepada taklim. Karena kalau kita beristiqfar kita akan terlalaikan dari apa yang disampaikan. Tapi kalau bisa antung kompromi kan. Bisa berisikbar sambil taklim dan itu pasti ada yang dikorbankan sebenarnya. Ya, bisa. ndak apa-apa, tidak mengapa. Cuma pasti ada yang antung korbankan. Apakah istighfarnya lalai cuma diucapan atau ilmunya juga tidak didengar. Seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hati kita ada dua. Itu setiap dari kita Cuma punya satu hati. Satu konsentrasinya Itu Wallahu a'lam Baik selesai Alhamdulillah silakan terakhir itu Pak Baik Tadi ini uang dia pinjamkan, berarti dia pinjamkan. Oh, dia titip. Dia titip. Hmm. Baik, kenapa tadi saya tanya di awal, dia pinjamkan atau bukan? Ternyata dibilang dititip. Iya, ketika dititip Pak, itu seluruh hasil setelahnya itu punyanya si penitip. Kalau kita kembangkan, bukan punya kita. Beda kalau kita pinjam. Ketika kita pinjam dan kita gunakan hasilnya untuk kita, kita kasih dia hanya kembali modalnya. Kalau kita kasih lebih, karena kita mau balas jasanya tanpa akad sebelumnya untuk kembali lebih, boleh. Tapi ketika dia titip, akadnya titip, ini lain, akadnya sama pinjam. Ketika kita kelola ini yang dititip, semua hasilnya punya dia. Iya, harus. Iya, ada orang titip sapi sama kita, ini akadnya titip. Maka semua anak sapi itu punya dia, bukan punya kita. Iya, Sama dengan uang, Pak. Ketika dia titipkan uang kepada kita dan kita kelola. Menjadi banyak untungnya. Semua ini punya dia, bukan punya kita. Pinjam, jangan titip. Sebenarnya itu, Pak, sebagian orang yang saya dapati. Dia sebenarnya mau lari dari, eh, kalau kembalinya, Lebih. Karena takut kembalinya lebih, akhirnya tidak akad pinjam. Karena dia tahu kalau akad pinjam itu kembali lebih, jadi riba. Nda, ndak selamanya akad pinjam dikembalikan lebih, itu riba. Nda, dia akan menjadi riba kalau ada tambah, ada akad. Ada akad. Akadnya tertulis atau diisyaratkan. Pinjam 5, kembali 6, tertulis. Begitu kan? Atau diisyaratkan dia bilang ini kasih pinjam saja kita minta pinjam 5 toh ya dia kasih tapi iya tahu mama kita tidak hmm. tertulis tapi dia bilang Iya kita paham Imam seperti itu itu yang diisyaratkan dia kasih lebih ah, ini tidak boleh pinjam seperti itu jadinya riba jadinya riba seperti itu pak. Nah, sama dengan kalau di sini, misalnya sawah. Masalah sawah ada orang titipkan sawah kepada kita. Kita kelola hasilnya untuk punya dia. Kalau dia gadaikan, kita kelola hasilnya riba. Nah, iya, seperti itu. Tapi ada cara lain lagi supaya tidak riba, bukan kelol, bukan pinjam uang, dan... Jaminkan sawah, enggak. Tapi sewa sawah. Jadi dia mau kan dia mau pinjam uang 5 juta. Saya mau jaminkan sawah saya satu peta Kalau kita kelola ini sawah dari akad pinjam riba. Kita ganti saja akadnya. Enggak begitu, gini saja. Saya kasih pinjam kamu 5 juta, kasih saya sawahmu. Saya sewa sawahmu. 5 juta ini berapa kali panen? Uang hangus tidak ada yang kembali Jadi ini hasil panennya Memang hak kita Banyak dan sedikitnya Alhamdulillah kan kita sudah sewa Seperti kita sewa ruko Seperti kita sewa ruko Seperti itu pak Walau Baik kita cukupkan Alhamdulillah Dengan apa yang kita ini Yang kita sebutkan tadi Ini ada hadiah lima Siapa tadi yang pertama datang ke sini selain yang merekam karena pertama tadi siapa yang pertama kita siapa lagi kita saya butuh lima orang siapa yang kita lihat yang pertama ada ini sudah ada dua sisa tiga lagi hah? kita hati dua tiga sisa dua lagi Hah? oh anggota tadi di sana iya alhamdulillah oh saya tuh sudah janji memang kita kan oh jangan ambil yang ini yang baik ah dua coba nanti kita tanya pak siapa yang pertama tadi kasih lagi tiga tiga orang tapi Alhamdulillah, kita cukupkan subhanakul rahim. Syed Maula Ilahi lantas ila waktu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.